Sampai saat ini, tidak ada prosedur penanganannya yang bisa dilakukan oleh Foundation untuk menahan ancaman dari SCP-001. Dikarenakan sifatnya yang kontroversial, ini menjadi perdebatan terkait cara menanganinya. Ini termasuk mengganti kelas objeknya dan juga apa yang harus dilakukan oleh Foundation itu sendirinya. Administrasi sekarang mengklasifikasikannya sebagai kelas objek keter, walaupun sedang meminta kelas objek yang baru, Dikarenakan sifatnya yang berbahaya dibanding semua objek yang ada Alasan kenapa ini penting sekali sudah diberi tanda di dalam catatan asli artikel SCP-001-nya ini Sekarang SCP-001 disimpan di dalam perangkas yang diberi kode sandi terbuat dari polimer spesial Ruangan tersebut dan perangkasnya harus dijagai oleh kamera pengawas setiap saat Dan perangkas tersebut tidak boleh dibuka sama sekali tanpa persetujuan semua O5 yang ada di saat ini juga Personel di kelas yang ditempatkan di sana untuk menjaga bangunan tersebut Tetapi mereka tidak dibolehkan untuk masuk tanpa persetujuan O5 Jika melanggarnya, mereka akan dibunuh Bangunan ini ada khusus untuk menahan SCP-001 Dan dilengkapi peledak besar untuk situasi darurat yang tidak diinginkan Menurut para pengurus SCP-001 di Foundation, SCP-001 ini mengancam keamanan secara nasional dan juga internasional. Dikarenakan kemampuannya, penelitian terhadap SCP-001 dilarang sama sekali, yang padahal dulunya SCP-001 merupakan SCP dengan keamanan minimum. SCP-001 merupakan setumpu kertas biasa yang di-staples di bagian kiri atas. Halaman paling depan kertas tersebut tertulis Laporan rahasia terhadap objek spesial Rahasia Jumlah kertas yang diperkirakan ada sebanyak 3 sampai 30 lembar Terkait asal-usulnya dari mana tidak diketahui Pertama kali ditemukan oleh laporan dari seorang peneliti Foundation yang ada di sana Ketika kumpulan tersebut muncul di atas meja kerja milik peneliti sebelumnya yang sudah meninggal dunia Peneliti tersebut menemukan bahwa kertas tersebut menunjukkan kepada SCP-002 The Living Group. Setelah dia membaca laporan tersebut dia ditelepon dan ditanyakan tentang SCP-002 lalu ketika peneliti tersebut membuka kertasnya lagi ia tidak menemukan SCP-002 di kertas tersebut melainkan SCP-003 Biological Motherboard peneliti tersebut menutup kertas tersebut mengira itu adalah kertas yang beda dan ketika dia buka lagi laporan tersebut berubah menjadi SCP-004 Twelve Keys and Rusty Door dia pun menutup dan membukanya sekali lagi sehingga sekarang menjadi SCP-005, Skeleton Key. Tidak diketahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut, tapi dikarenakannya, inilah latar belakang utama kenapa SCP-001 itu bisa ditemukan. Penelitian terkait SCP-001 terhadap SCP-SCP yang dihasilkan kurang untuk diteliti kalau mereka ada hubungannya. Akan tetapi, semua laporan terkait SCP yang baru ditubungkan oleh Foundation pasti selalu ada di bawah tumpukan kertas SCP-001. Para petinggi Foundation pun mengatakan bahwa hal ini hanyalah kebetulan saja. Belum bisa diyakinkan secara 100% bahwa SCP-001 tersebut merupakan sebuah sistem peringatan awal untuk SCP yang baru yang akan datang. Atau SCP-001 membuat SCP baru muncul di dunia ini Hal tersebut tidak terlalu penting di mata pengurus Foundation Akan tetapi Yang penting dari semua ini adalah Tidak akan ada SCP yang baru ditemukan oleh Foundation Kecuali SCP-001 dibuka oleh seseorang Dan dikarenakan inilah Mereka tidak berhenti dan membukanya Sehingga mereka sudah ada 1000 SCP Dikarenakan membuka tumpukan kertas SCP-001 Para petinggi Foundation berdebat karena SCP-001 tidak berbahaya sama sekali, melainkan sebagai peringatan bahwa SCP baru akan muncul. Sehingga tidak diperlukan penanganan lebih seperti penggunaan senjata atau semacamnya untuk menahan SCP-001. Akan tetapi, persenjataan ini diperlukan bukan untuk menahan SCP-001, melainkan untuk menahan orang-orang yang iseng atau berniat jahat menggunakan SCP-001 untuk kebutuhannya sendiri, yang dimana itulah ancaman terbesarnya. Karena seseorang bisa saja merusak dunia, dengan menghasilkan banyak SCP